Baiklah para sahabat-sahabat seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah kabar spesial yang membuat kita semakin bahagia banget ya Dan pastinya ini momen ngakak berjamah untuk warga Konoha di postingan Papa Bilar satu jam yang lalu Ini lagi meminta tanggapan dari Bunda Lesi Kejoradu Ada aja kelakuan dari Papa Bi persahabat ya Masya Allah dan kita juga salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Daripada penasaran, mending saya langsung ke YBS. Wow, yang bersangkutan ya. <laughs> ke yang bersangkutan nih. Daripada penasaran yang langsung aja tentunya minta tanggapan dari Bunda Lesti ini ada aja kelakuan dari Papa Bilar ya Masya Allah Mudah-mudahan dalam kesenangan kita selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Dan di postingan ini pun persahabat ada tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Teh Fitri Carlina mengatakan Hehehe, langsung minta tanggapannya nih, katanya itu persahabat ya Apabila emang ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Berikutnya persahabat kita lihat juga, ini ada penegasan langsung dari Indosiar Ini Indosiar langsung turun tangan ya mengenai kabar Bunda Lesti Kejora Disimak di kalimat yang diposting, berita terbaru pada program Ramadan Indosiar tahun ini, Lesti D.A. akan berpartisipasi dalam menjadi juri di acara aksi Indonesia 2022 dan festival Ramadan. Selanjutnya ada di slide kedua. Wow, bersahabat ya. Lesti Lovers, kalian gak ada alasan lagi untuk sedih ya. Karena Bunda Lesti dipastikan akan... Ikut andil di acara Aksi Indonesia dan acara Festival Ramadan Indosiar, inilah tanggapan Lesti aduh bersama dia kembali seperti lagi viral banget ya, dan disimak juga di Kalimantan yang dituliskan oleh akun Indosiar. Good news, hayo Lesti lovers kalian gak ada alasan lagi buat sedih Karena dedek Lesti Kejora bakal hadir sebagai host di aksi Indosiar dan festival Ramadan Yeay, itu persahabat ya, yuk sama-sama kita tentunya bersyukur Alhamdulillah yang diinginkan oleh Leslar, akhirnya diwujudkan oleh Indosiar dan Ibu Siwi. Semoga benar Lesti sehat dan selalu diberikan kemudahan. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. yakni ini dari akun Instagram moms.hasbi mengatakan... Akhirnya nonton TV juga indosiar Masya Allah banget ya Dukungan yang selalu diberikan oleh para sahabat Ya dari akun Instagram frnd 11 juga mengatakan di kalimat komentar Begini tanggapan Lesti viral banget ini Katanya tuh persahabat ya Memang lagi viral banget tanggapan Lesti ini Masya Allah mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk banyak orang dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga ini. Nama special cute banget ya dari Bunda Lesti bersama Kak Arif Effie. Hari ini, masya Allah, seperti ini persiapan untuk live di acara launching. Of Ruang Ngaji by Juragan 99 Foundation Mudah-mudahan acara hari ini Bunda Lesti selalu diberikan kelancaran Amin Dan tentu kita semua juga dibuat Salfok dengan penampilan idola kita Yang selalu tampil cantik Dan sangat menggemaskan Dan kita lihat juga para ya Ada postingan momen dengan Kak Rizky Makeup juga Masya Allah lengkap banget ya Hari ini ditemani oleh Kak Gorgeous Dan Kak Rikvi kita lihat juga nih ada sebuah spesial yang kita dapatkan Ternyata BBL selalu setia ya menemani bunda Dan kita lihat persahabat gorgeous ini sepertinya merangkap jadi baby sisternya BBL Masya Allah kita selalu bangga, selalu bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun diripos kembali persahabat oleh aku Leslar Scorsese. Ada kalimat Ganson yang dituliskan, abang gorgeous sekarang merangkap jadi baby sister ya, katanya ke Aduh masya Allah banget, komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Ami Anaskor Korkos mengatakan ini persiapan live ya di Juragan 99, semoga Wina Lesti selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan, amin. Berikutnya juga persahabat perhatikan ada ungan spesial yang membuat kita bangga ya dengan Bunda Lesti. Ini ada kabar yang diunggah oleh akun Takdir Cinta 2324. Memposting sebuah kabar dari The Bizin mengenai soal bisnis Bunda Lesti di disimak di kalimat yang diposting. Bisnis Passion, Lesti Daily. Bisnis fashion milik pasangan hits ini menjual pakaian yang bersifat kasual, simple, dan modis. Sejak peluncurannya hingga kini mereka telah menjual lebih dari 7.000 produk yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 350 juta rupiah. Masya Allah! Kita bangga, kita tentunya semakin bahagia sekali Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Dan pastinya para sahabat kita masih menunggu kejutan lain Hingga judukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.